Menemani santai sore kalian saat ini Pemimpin akan buktikan vitamin bahaya dan kabar Baik pastinya persahabat ya Yang akan memberikan kepada kalian semua warga Gakonoma yang selalu support, Yang selalu setia kepada Lesti dan Rizky Bilar Ke kabar pertama kita awal dengan Kabar yang sangat spesial banget Diperhatikan ya, di postingan ini Aduh papa Bilar lagi gendong Baby L dan Bibi Guzel Persahabat ya Ini momen kemarin nih saat pemotretan Masya Allah dua-duanya sangat cute dan tentunya kita sampai dengan BBL yang gayanya tetap sama persahabat ya selalu tertidur Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu dan selalu bahagia rasanya amin unggahan ini pun diripas kembali oleh akun sahabat Leslar Taiwan banyak tanggapan komentar banyak respon yang diberikan dari para sahabat Leslar yakni dari akun ewa yang mengatakan harmonis sekali Mertua anak mantu katanya masya Allah banget ya mudah-mudahan nih BBL bisa tentunya jadi dengan guzel ya doakan saja yang terbaik pokoknya untuk mereka Amin. Kegabungan berikutnya juga perhatikan di sini ada momen spesial di channel YouTube Ali Marcin sahabat ya kekiutan keromantisan yang kita dapatkan dari Papa Bilar dan Bunda kejora saat melihat gaya ekspresi dari anak tercinta. Yang sedang pemotretan bersama Bibi Guzel sahabat, ya aduh, Tertangkap kamera juga nih ya Geromantisan yang sangat luar biasa Membuat jomblo baper banget nih <guruh> Kita lihat juga di kolom komentar ini Banyak sekali tanggapan yang diberikan Oleh para sahabat Leslar Yakni dari Anggun Instagram Anis subscribe Yang mengatakan di kolom komentar Emang selalu begitu konsep mereka Tapi aku suka Aku suka banget katanya Masya Allah banget ya Memang selalu saja bikin bahagia kita semua. Mudah-mudahan rumah tangganya selalu bagus. Selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Amin. Selanjutnya, kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial ini tentunya persahabat ya kata bijak dari l2w.id kembali fanbase ini yang terbaik banget ya masya Allah ada sebuah kalimat kata bijak l2w jika kamu merasa sedih dan terluka percayalah satu hal Tuhan sedang membuatmu semakin kuat wow masya Allah banget ya. Jika, jika kau sedang sedih, jangan dan terluka, percayalah satu hal Tuhan sedang membuatmu menjadi semakin kuat Yuk, sama-sama kita kompak dan sama-sama kita solid supaya kita menjadi kuat untuk selalu mendukung Dan selalu menjadi fanbase yang sangat solid, luar biasanya mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita kabar selanjutnya juga kita tabung dengan unggahan dari igasnya kak Arina Fahyari ya yang sedang menggendong baby L dan perhatikan di sebuah kalimat di postingan ini oh ini dia orangnya yang bikin bunda aku capek nih beberapa bulan yang lalu katanya tuh aduh, ada yang juga si persahabat ya kak Arina emang yang bikin capek bunda lesti nih beberapa bulan yang lalu kata abang L Dua bang elsa selalu cute dan selalu menggemaskan mudah-mudahan tumbuh dewasa menjadi anak yang cerdas anak yang sehat anak yang berbakti dan anak yang tentunya membanggakan kedua orang tua dan banyak orang amin berikutnya kita mendapatkan info penting dari Indosiar perhatikan di unggahan Indosiar oh sahabat bakal ada acara aksi Indonesia 2022 akan segera hadir di Indosiar Disimak di kalimat info caption yang dituliskan Ajang pencarian Ustad berbakat akan segera hadir di tahun ini di Aksi Indosiar Yuk ikuti audisi online mulai 1 Februari sampai 13 Maret Tuhi ya, pendaftaran tidak dipungut biaya apapun Itu Tinggal klik aja di www.indosiar.com karena bakal hadir acara Aksi Indonesia 2022 segera di Indosiar kita sepak juga dengan kalimat komentar yang diberikan oleh para sahabat ya di akun Elni739 mengatakan semoga hostnya lesti amin mudah-mudahan saja persahabat ya ada juga komentar lain diberikan dari akun Kurnia Eviani Kangen Lesti Kejora jadi host katanya itu mudah-mudahan saja Bunda Lesti bisa jadi host di acara Aksi Indonesia 2022. Amin. Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya. Kita mampir ke fashionnya Abang L. Perhatikan baju Abang L persahabat ya. Sebelum pemotretan kemarin, ini bukan kaleng-kaleng harga yang sangat fantastis. Merek Moschino dibanter seharga Rp 10.754.887 Wow! allah banget ya Outfit yang dipakai oleh BBL selalu branded Mudah-mudahan berkah barokah, Rezekinya selalu lancar